Museum Desa Suranggajaya museum judulnya Pak Museum Peradaban Desa. Museum yang isinya, kami apa koleksinya itu dari beberapa beberapa perjalanan peradaban di Desa Surakarta Lurang khususnya dari mulai pusaka, dari mulai barang-barang berbentuk Takakas Kalau di itu pakakas itu ya pusaka dari logam itu dari abad 14 dari abad 14 terus ada lagi barang-barang yang digunakan sehari-hari masyarakat Loragulang dari pertanian ada lagi barang-barang dapur ada lagi barang-barang apa itu namanya untuk penangkap ikan Terus ada lagi ke sininya ada pusinti ya untuk perkantoran ini uh, aset desa juga ada HP HP HP tahun 90-an ya kebetulan tahun 2000-an tahun 2010 kok nggak dipajang karena masih dipakai. Sium Suragajaya Suragajaya sendiri itu salah satu tokoh Luragung yang dipercaya oleh masyarakat Luragung dan masyarakat Tengkuningan umumnya adalah putra dari Kijideng Luragung yang diangkat anak oleh Sunan Gunung Jati dan menurut cerita Surangga Jaya itu adip jadi menjadi Adipati pertama kuningan yang beragama Islam dan Surangga Jaya gelarnya menjadi Adipati Kuningan Pangeran Kuningan kepercayaan orang-orang pun -orang sendiri ya adipati kuningan pertama Islam itu memang putra daerah Luragung yaitu Surangajaya makanya kita menamakan museum ini museum Surangajaya karena tokoh untuk kepercayaan orang Luragung sendiri yaitu tokoh paling paling populer di Nuragung Mengenalkan lebih ke mengenalkan ke orang Luragung bahwa ada tokoh sebesar Surah yang menjadi raja Kuningan Adipati Kuningan abad 14 bersedia atau tidak bersedia ya itu emang ya salah satu tugas tugas tugas saya sebagai perangkat desa Lurah untuk menjaga dan merawat Museum Suranggajaya Awal berdiri Tahun 2017 2017 Waktu itu Ada usulan Dari sesepuh Desa Luragung Landa Kepada pemerintah desa Untuk mengamankan Mengamankan aset desa salah satunya pusaka-pusaka desa yang berbentuk pedang keris golok tumbak dan lain sebagainya untuk diamankan di desa Luragunglande supaya tidak hilang si museum sendiri ini masih didominasi uh, dengan pusaka-pusaka desa berbentuk senjata ya salah satunya ada pedang suraboma namanya pedang suraboma uh, keris model empugan ring ada enam sama tumbak ada 6 tumbak ulung ada enam ada golok juga. Nah, itu untuk maknanya sendiri eh, waktu sebelum abad eh, tahun-tahun 90-an ke bawah itu menjadi pegangan eh, cecepengan kalau bahasa Sunda nama di Desa Luragulande dan itu sebagai sebagai bukti bahwa ya Pemegang kekuasaan di Lurabung itu ya yang menguasai, memegang pemegang pusaka-pusaka Luragung. Beberapa pusaka yang tadi disebutkan, pusaka pedang Surabuoma, keris Puganring, dan tumba Pulung itu emang berasal dari keturunan keturunan keturunan desa luaragung sebelumnya pemerintahan pemerintahan paling dekat dengan masyarakat pemerintahan desa itu maksud dan tujuan awal mengamankan aset desa merawat tidak hilang dicuri apa dijual apa hilang sama korosi ya ternyata ada ada beberapa pihak yang menganggap bahwa migusti gitu padahal ya tugas awal kami eh, rencana awal kami memang hanya hanya mengamankan aset supaya tidak hilang dan bisa menjadi pembelajaran edukasi untuk eh, generasi berikutnya dan terawat dan tidak sampai generasi sekarang tidak mengetahui bahwa desa Lande mempunyai banyak aset berupa pusaka-pusaka desa posyum Suranggajaya terbuka untuk umum uh, untuk sementara ini animo ya baru dari pelajar aja sih kalau dari umum belum begitu, belum begitu ada minat gitu sebenarnya dari pelajar pelajar ya untuk kepentingan sekolah, kepentingan tugas gitu. Terus sampai sekarang kalau umum umum belum begitu ini sih animo minatnya belum belum begitu banyak. Kalangga museum untuk menjaga dan merawat itu salah satunya setiap tahun minimal setahun sekali itu ada acara ngubah pakakas, namanya mencuci mencuci pusaka. Ya kalau di Cirebon di keraton itu namanya panjang jimat ya. Kalau di Luragung kita nggak pakai seremoni. Upacara apa gitu ya, setiap ya penting si pusaka tidak berkarat ya, tidak hilang korosi gitulah. Jadi setiap tahun minimal satu tahun sekali, tapi sekarang kita udah dijadwalkan untuk satu tahun tuh bisa empat kali, empat kali ngubah uh, pencucian dengan itu ada petugasnya juga. Petugasnya untuk pengunjung. Untuk pengunjung kita tidak diperkenankan untuk memegang atau mem membawa membuka membuka pusaka-pusaka yang dipajang. Nah, kita hanya. Uh, Diperbolehkan untuk melihat, ya, untuk menanyakan, "Oh, ini sejarahnya apa, ini uh, ceritanya seperti apa?" Ya, itu boleh. Kalau untuk memegang, kita tidak diperkenalkan. Pengembangan Museum Surabaya sendiri, ya balik lagi ke pemerintahan desa ke pemda ya sebenarnya di Kabupaten Kuningan yang saya tahu desa yang mempunyai museum itu baru baru desa Luwaganda aja ya harapan kedepannya ada support dari pemda juga untuk pengembangan terus bisa mempunyai pembangunan yang lebih representatif lebih lebih cocok untuk dijadikan museum sementara ini bangunan museum masih bersatu bergabung dengan uh, kantor desa di lantai dua kebetulan ada ruangan kosong kita manfaatkan ya kedepannya kita inginnya untuk museum terpisah terpisah dari kantor desa dan ya khusus dikhususkan uh, gedung museum tersendiri.